I'm uh -huh. Dengan berkama umur selepas yang ketiga tahun ini perjalanan panjang masih jauh dari kata sukses untuk Serubet. Semoga di minat ketiga ini Serubet masih sukses, kompak selalu bersama, ikhlas dalam bersilaturahmi dan juga mampu menjalin selar dengan silaturahmi dengan Jumlah selalu dari Allah